Woi, woi, eh Si Ronyok menang cekeng. Sok. Eh mata masuk nah, itu Pak saya lagi mobil ke Stadion Wibawa Mukti mana ini ada pertandingan di babak kedua antara menghadapi itu eh ada sekali berunan Walaikumsalam, halo, halo, halo, halo, halo, jadi di dunia anak-anaknya anak-anaknya anak-anaknya anak-anaknya anak-anak anak-anak gitu mantap berikutnya mantap kaki <tuk> ini kurang cair potong kurang nah seperti itu itu